Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Oke okay guys, seperti biasa ya, hari Minggu waktunya buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gua. So nggak salah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Potong KOREA Guys, kita mulai video hari ini dengan sesuatu yang viral belakangan ini. Sebelumnya, gue pengen tanya nih: kalian tahu drama Korea yang judulnya Start Up" gak sih? Kalau kalian nggak tahu, berarti kalian kurang update, guys. Sama kayak gue, <laughs> jujur gue sama sekali nggak ngerti karena gue juga nggak ngikuti, gue nggak nonton. Tapi entah kenapa, kayaknya drama Korea yang satu ini kayaknya heboh banget ya belakangan ini. Jadi, ada sebuah scene di drama Korea ini, persisnya di episode yang ke-10 dan di menit ke-43. Di mana, di situ ada sebuah adegan, ada seorang cewek yang jujur gua sendiri juga nggak tahu namanya siapa. Doi lagi duduk di halte bus sendirian, dan tiba-tiba di belakangnya itu kayak muncul sesuatu yang katanya warga pas 62 adalah sebuah penampakan. So gue pengen kalian perhatikan video ini. Bye bye. Di video yang barusan, kayak ada siluet berwarna putih yang tiba-tiba muncul di belakang halte bus ini, seperti yang kalian kira. Yes, banyak yang ngira katanya sosok yang tadi itu adalah sosok pocong, karena emang siluetnya itu mirip banget. Tapi sama sekali nggak ada informasi tambahan lainnya yang bisa gue dapetin lagi tentang sosok putih-putih yang ada di belakang halte bus yang tadi. Kalau dilihat-lihat sih, emang mirip pochi ya. Tapi kalau kalian perhati individu yang tadi, penampakannya itu lumayan lama guys. Dan sosoknya itu cuma diem berdiri di situ aja. So menurut gue bisa jadi yang tadi itu bukan poci. Mungkin bentukannya aja yang mirip. Bisa jadi di situ ada bangunan, atau ada lampu, atau mungkin ada dekorasi taman yang bentuknya kebetulan mirip kayak gitu. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Di tengah trauma Next video berikutnya gua dikirimin sama Sektori Tupalesi Assalamualaikum Bang Rian Salam kenal saya Brian dari Papua Barat Ini penampakan hantu anak kecil di Polres Kaymana Papua Barat Menurut Bang ini real gak? Oke okay guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Sebenarnya gue nggak tahu informasi lokasi dari sektor ini bener atau enggak. Katanya video yang barusan itu lokasinya ada di Papua Barat. Dan seperti kalian bisa lihat ya, di video yang tadi itu banyak anggota kepolisian. So kayaknya lagi ada acara kepolisian gitu atau apa? Gue juga kurang paham. Tapi tiba-tiba di saung itu kayak ada sesosok wajah anak kecil yang pucat banget. Dan sosok itu kayak ngeliatin ke arah bapak-bapak yang ada di dalam air. Penampakannya tuh kelihatan jelas banget, men. Dan gua rasa kayaknya video kayak gini gak mungkin settingan, ya. Dan gak mungkin juga di acara kayak gitu, ada anak kecil yang dandan kayak tadi. So, menurut gue bisa jadi penampakan yang barusan itu penampakan yang real. Tapi menurut gua bisa jadi sosok yang tadi itu cuman ilusi optik. Bisa jadi sosok yang tadi itu adalah sebuah jaket berwarna hitam yang kebetulan kayak dicantolin ke atas kayu gitu, guys. Tapi gua juga pengen denger nih, gimana menurut kalian? Apakah penampakan yang barusan itu adalah sosok yang real? atau cuman ilusi optik hitam next gue dikirimin sama Rizal NRM 7 ini bang coba lu bahas gue dapet dari TikTok oke okay guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng kan -bareng. dulu beritiba eh, dini itu pan siapa Jujur gue nggak tau kenapa ya, tapi kayaknya belakangan ini, video yang satu ini sempat viral. Tapi pas gue cari lagi, original uploadernya akunnya itu udah nggak ada. Dan gue juga nggak tau kenapa. So, di video yang barusan, ada seorang cewek yang bukain pintu buat temennya. Dan temen cewek ini kayak langsung buru-buru buat masuk dengan panik gitu. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik, di belakang cewek yang buru-buru masuk ke dalam rumah itu, kayak ada sebuah siluet berwarna hitam. Dan sosok itu kayak berdiri nggak jauh dari pintu masuk yang tadi. Banyak yang bilang, katanya sosok berwarna hitam yang tadi itu langsung hilang beberapa saat setelah cewek ini langsung masuk ke rumah. Tapi pas gue slow mo videonya dan gue perhatiin baik-baik, ternyata sosok yang tadi tuh nggak ngilang, guys. Doi masih ada di situ terus, tapi karena kameranya ini mundur, jadi doi ketutupan sama daun pintu. Entahlah, tapi gue ngerasa kayaknya bayangan yang hitam tadi itu bukan penampakan ya gua rasa kayaknya itu orang deh Apa tujuan cewek ini kok tiba-tiba sebelum buka pintu Dia udah ngevideoin seolah dia kayak siap nyalain kamera Kalau memang misalkan momen ini adalah momen yang lagi panik Lagi tegang, lagi buru-buru Gak mungkin masih sempet-sempetnya buat nyalain kamera Dan ngerekam temennya yang buru-buru masuk ke dalam rumah Menurut gue itu aneh banget Putih-putih Nah, ini nih, video yang berikutnya ini juga sempat heboh belakangan ini. Gua dikirimin sama Fauhad. Langsung aja kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Astagfirullah. Di Sky Tower lama ada yang kayak gini. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Videonya singkat, padat, dan gak jelas ya. Kenapa gak jelas? Ya karena emang gak jelas anjir. Videonya size-nya kecil banget. Gelap, pixelate, dan kalau gua zoom malah jadi pecah. Ini nih salah satu ciri-ciri penampakan yang diklaim di Indonesia. Biasanya videonya itu kualitasnya kentang guys. Dan tiba-tiba kayak ada putih-putih aja, dibilang poci. Gerak-gerak dikit, dibilang kunti, dan segala macem. Biasanya kayak gitu tuh. Gua rasa setelah nonton video yang tadi itu bakalan sulit banget buat nentuin sosok putih-putih yang gerak tadi itu apa. Karena emang kemungkinannya ya bisa banyak banget. Kalau diperhatiin sih ya emang ada putih-putih yang kayak gerak-gerak gitu di belakang tembok ini. Tapi jujur ya gua gak yakin sih kalau penampakan yang tadi itu adalah penampakan poci. Bisa aja itu cuma sepanduk yang ketiup angin atau mungkin itu pohon. Yang pasti banyaklah kemungkinan yang bisa bikin gerak-gerak kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari ekspresi orang yang ngevideo ini nih, kayaknya Dok itu beneran kaget sama penampakan yang tadi. Kalau diperhatiin, sosok yang tadi itu posisinya agak tinggi ya, guys. Karena Dok itu kayak ada di atas tembok ini. Tapi bisa jadi juga sosok yang tadi itu penampakan pocong yang real. Karena informasi yang pernah gue dengar, katanya pocong yang real itu enggak loncat-loncat, tapi terbang. Empat Next video ini gue dikirimin sama Kaisya. Kak, ini video dari tiktok kak. Apakah ini fake atau real? Kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Jadi video yang tadi itu kejadiannya di Musola ya. Kelihatan kayak ada orang yang pakai baju coklat yang posisinya ada di depan orang yang nge-video ini, ini. Dan orang yang pakai baju coklat itu kayak gak ada kepalanya. Dan setelah gue cari-cari, ternyata video ini juga sempat viral banget di TikTok. Tapi setelah gue amati dan perhatiin baik-baik sosok yang tadi, kayaknya itu cuma ilusi optik ya. Bisa jadi bapak yang tadi itu kebetulan kepalanya lagi nunduk aja. Jadi kepalanya tuh kesannya kayak ngilang. Tapi anehnya, biasanya kalau orang nunduk, itu lehernya masih kelihatan guys. Sedangkan bapak yang tadi, itu kerah bajunya kelihatan, tapi lehernya sama sekali nggak kelihatan. So, ini nih yang menjadi perdebatan di antara warga Plus 62. Ada yang bilang katanya yang tadi itu cuma ilusi optik, tapi ada juga yang bilang kalau itu bukan. Tapi gue masih lebih percaya kalau sosok yang tadi itu cuma ilusi optik aja ya. Itu cuma orang biasa yang kebetulan lagi nunduk, dan entah kenapa angle-nya kayak pas banget, seolah kayak bapak ini tuh gak ada kepalanya dan lehernya sama sekali gak kelihatan. Di atas pohon. Video yang terakhir ini gue dikirimin sama Muhammad Handra. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Seingat gue, kayaknya ini video bukan video baru ya. Gue kayaknya udah pernah lihat video ini beberapa tahun yang lalu. Tapi gue juga nggak tau kenapa, tiba-tiba video ini kayak heboh lagi belakangan ini. Kalian bisa lihat ya, di atas pohon yang dilewati mobil ini, itu kayak ada orang pakai baju putih yang kayak digantung di atas pohon itu. Serius, sosoknya itu mirip banget sama orang, men. Ada tangannya, ada kakinya, dan ada kepala bahkan rambutnya. Sedangkan bajunya tuh kayak pakai daster warna putih, polos gitu guys. Bajunya panjang banget, sampai ke kaki. Dan katanya kejadian ini terjadi di Indonesia. Sampai sekarang pun gua masih belum dapat penjelasan yang pasti tentang video yang barusan. Tapi pas gue cari-cari, ada beberapa informasi yang bilang, katanya sosok yang tadi itu cuman boneka aja buat nakutin orang-orang. Dan ada juga yang bilang, katanya video yang barusan itu dibuat untuk promo film horor. So gimana menurut kalian? Apakah penampakan yang barusan itu adalah sosok yang real?